Assalamualaikum anku nichua, Nah, kali ini kita ngelanjutin tema video tips kuliah ke luar negeri and the particular topic for this video is rencana ideal untuk mendaftar S1 di luar negeri. Saya memilih topik ini karena dua alasan. Pertama, saya sendiri adalah pelajar S1 di luar negeri, lebih tepatnya di Jepang. Dan kedua, proses pendaftaran kuliah S1 saya ini bukanlah sebuah proses yang ideal ya. Saya terlambat menemukan perguruan tinggi yang cocok bagi saya, jadi saya mau teman-teman belajar dari kesalahan saya. Oke, jadi dalam mendesain rencana ideal ini saya membuat asumsi sebagai berikut. Kita mau kuliah di kita mau kuliah S1 di luar negeri langsung setelah lulus SMA atau sekolah yang sederajat. Atau kalau tidak bisa langsung, kita mau memin kita mau meminimalkan masa menunggu kita, ya misalnya lulusan SMA di Indonesia mungkin perlu menunggu selama sekitar 6 bulan sebelum bisa mulai kuliah di Jepang Karena tahun akademik di Jepang dimulai pada bulan April, sementara anak SMA di Indonesia biasanya bulan Juli itu sudah lulus Terus mungkin di antara teman-teman ada yang punya rencana lain sebelum mulai kuliah di luar negeri Misalnya setelah lulus SMA, teman-teman mau magang dulu di sebuah perusahaan selama mungkin setengah atau 1 tahun, baru setelah itu mulai kuliah di luar negeri. Jika kasusnya seperti ini, teman-teman bisa memodifikasi rencana yang saya sajikan nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu selain untuk S1, rencana ini juga bisa digunakan untuk program-program lain, misalnya D1, D3, dan D4. Jadi ini adalah rencana untuk mengikuti sebuah program pendidikan di luar negeri yang bisa langsung dimasuki setelah tamat SMA. Jadi bagaimana desain rencana ideal yang saya usulkan kepada teman-teman? Kali ini saya tidak mengambil sebuah metode yang berbeda, jadi saya tidak mendesain dengan bergerak maju, bergerak ke depan, melainkan dengan bergerak mundur bergerak ke belakang. Gambarannya kira-kira seperti ini. Ya. Titik terakhir, titik terakhir yang ada di bahasan kita kali ini adalah mulai kul mulai kuliah di luar negeri kan. Kalau kita coba bergerak ke belakang, kita akan berada di titik diterima kuliah di perguruan tinggi luar negeri. Tentu saja kalau kita mau kuliah di sebuah perguruan tinggi di luar negeri, kita harus diterima terlebih dahulu. Dan idealnya, kita sudah diterima sebelum kita lulus SMA. Jadi saat kelas 12 Sebelum diterima di perguruan tinggi di luar negeri, kita perlu menyelesaikan pendaftaran kita. Ini juga idealnya terjadi saat kita masih duduk uh, di bangku kelas 12. Satu catatan penting di sini adalah kita akan disebutkan oleh prosedur pendaftaran kuliah ke luar negeri. Kita akan diminta untuk menulis esai, mengikuti tes wawancara, dan sebagainya. Oleh karena itu, akan lebih mudah jika kita sudah mencicil-cicil pekerjaan-pekerjaan tersebut dari kelas 11. Terutama, mengikuti tes standarisasi atau profisiensi yang diperlukan. Ya, tes-tes ini mencakup IJU, SAT, ACT, TOEFL, IELTS, dan sebagainya. Tes apa yang diminta, itu tergantung dari negara, universitas, atau fakultas yang teman-teman tuju. Nah, disinilah kesalahan saya dulu. Tes-tes tersebut baru saya ambil saat saya sudah di kelas 12. Jadinya ya, semua serba terburu-buru sehingga dokumen lamaran saya secara garis besar, Kualitasnya tidak begitu bagus, dan memang di kelas 12, ya saya tidak diterima di satupun perguruan tinggi di luar negeri. Jadi itulah mengapa saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk mengambil tes-tes tersebut di kelas 11. Mungkin teman-teman berpikir, kalau gitu kenapa nggak kelas 10 saja sekalian? Itu juga boleh, namun perlu diingat, banyak dari tes, banyak dari hasil tes tersebut valid untuk 2 tahun misalnya hasil tes IJU berlaku selama 2 tahun. Nilai TOEFL juga berlaku untuk 2 tahun. Kalau teman-teman mengikuti tes-tes tersebut di kelas 10, takutnya nanti saat teman-teman mendaftar kuliah di kelas 12, nilai tes teman-teman sudah kedaluwarsa. Ya tentu saja tidak masalah jika tes yang mau teman-teman ambil itu berlaku selama lebih dari dua tahun, misalnya nilai JLPT. Jadi ya, nilai JLPT itu tidak pernah kedaluarsa. Atau teman-teman mau mengambil tes di kelas 10 itu sebagai latihan. Ya, misalnya IELTS yang nilainya berlaku selama 2 tahun Ya teman-teman mau ambil IELTS di kelas 10 sebagai latihan saja Nanti teman-teman ambil lagi di saat kelas 11 untuk mendaftar kuliah ke luar negeri Kalau begitu, apa yang perlu dilakukan saat kelas 10? Akan sangat baik jika di kelas 10 kita sudah menentukan mau kuliah di mana Di universitas apa, di perguruan tinggi apa Untuk itu kita perlu melakukan riset mencari perguruan tinggi yang cocok dengan kita ya dari segi visi misi kurikulum lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau di kelas 10 kita sudah menentukan mau mendaftar ke perguruan tinggi apa, kita bisa menikmati langkah-langkah selanjutnya di kelas 11 dan kelas 12 dengan lebih santai. Rencana ini tidak harus persen fix kok. Ya 70% atau 80% juga tidak apa-apa. Misalnya sebagai contoh di kelas 10 teman-teman sudah menentukan mau mendaftar ke enam perguruan tinggi. Lalu di kelas 11 teman-teman sudah mulai mengambil tes-tes ya tes dan sebagainya. Dan suatu ketika di awal kelas 12, teman-teman mendengar ada perguruan tinggi X yang baru saja mendirikan sebuah fakultas baru dan teman-teman tertarik lalu memutuskan untuk mendaftar juga ke perguruan tinggi tersebut. Jadinya teman-teman mendaftar ke tujuh perguruan tinggi. Nah, kalau kasusnya seperti itu tidak masalah, silakan saja. Lalu dua hal lain yang juga penting untuk diriset, sistem pendidikan negara tujuan dan biaya kuliah plus biaya hidup, termasuk juga peluang beasiswa. Selain meriset pendidikan di perguruan tinggi tujuan kita, penting juga untuk meriset sistem pendidikan secara umum di negara tempat perguruan tinggi itu berasal atau berada. Misalnya di Indonesia, fakultas yang, nama, yang namanya fakultas menyediakan program S1, S2, dan S3, semuanya. Sedangkan di banyak negara lain, Fakultas atau faculty dalam bahasa Inggris itu hanya untuk S1. Untuk S2 dan S3 program pendidikan itu diselenggarakan oleh Graduate School. Lalu contoh lain di Jerman SMA itu sampai kelas 13. di Indonesia kan hanya sampai kelas 12 ya. Lalu kalau begitu bagaimana dengan teman-teman yang mau kuliah S1 di Jerman? Apakah teman-teman perlu mendapatkan pendidikan tambahan di Jerman sebelum mau mulai kuliah S1 misalnya? Nah hal-hal seperti ini juga Penting untuk diriset. kemudian biaya hidup dan biaya kuliah. Ya, saya pikir ini cukup mudah. Ada banyak situs yang menyediakan tabel biaya hidup di bagian negara. Kemudian, biaya kuliah juga bisa dilihat langsung di situs perguruan tinggi yang bersangkutan. Kalau teman-teman mau tahu biaya kuliah di Jepang dan di Keio University, bisa juga menonton video saya sebelumnya. Ini, hmm. kalau teman-teman bencana untuk mendaftar beasiswa, ini juga penting untuk diriset. Ada banyak sumber beasiswa dari perguruan tinggi yang bersangkutan dari pemerintah negara tujuan, dari pemerintah negara asal Indonesia dan juga dari pihak swasta. Riset beasiswa ini memakan banyak waktu, jadi sebaiknya dilakukan seawal mungkin. Lalu bagaimana saat kita masih duduk di bangku SMP, tips saya, sisihkan waktu untuk mengenal diri kita sendiri. Ya, apa passion kita, apa bakat kita, apa fakultas atau jurusan yang menarik perhatian kita, apa karir atau pekerjaan yang kita inginkan, dan sebagainya. Terdengar sepele ya. Perlu dipahami, tidak sedikit orang yang tidak tahu apa passion mereka bahkan saat sudah duduk di bangku kuliah. Jadi mereka mendaftar kuliah, itu ya bisa dibilang asal-asalan atau hanya ikut-ikutan orang lain. Ya mereka tidak menjalani keseharian mereka di bangku kuliah dengan bergairah. Dan kuliah di tempat yang tidak cocok dengan kita itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Bahkan bisa jadi menyakitkan. Kemudian di bagu SMP, kita bisa mempelajari skill dan melakukan kegiatan yang berdampak baik pada CV atau resume kita. Misalnya mempelajari bahasa asing, mengikuti berbagai ajang perlombaan, dan melakukan volunteering, pekerjaan sukainlah dan sebagainya. Ya, ambil tantangan yang datang dan nikmati tantangan itu. Misalnya dulu saya dan teman dekat saya sering ikut lomba. Kalau ada pengumuman tentang lomba di majalah dinding sekolah gitu, sebisa mungkin kami ikut, walaupun bidangnya adalah bidang yang belum familiar bagi kami. Ya kadang menang, kadang kalah, hasilnya tidak begitu penting. Yang penting kami menikmati prosesnya. Ya yang penting adalah we have a good time. Yaitu pengalaman waktu SMA sih. ya. Dan saya pikir akan lebih baik lagi kalau hal ini bisa dilakukan sejak SMP. Ya, tentu saja mau mempelajari skill baru dan melakukan kegiatan yang berdampak baik pada CV kita tetap bisa dilakukan semasa SMA. Ya, sekarang kita cerdas dalam memanajemen waktu kita. Ya, kita tetap bisa melakukannya. Di samping juga mengerjakan hal-hal yang perlu dikerjakan untuk mendaftar kuliah ke luar negeri. <tuh> Oke, ya, jadi rencana ideal persiapan kuliah S1 di luar negeri jadinya seperti ini. Di masa SMP, kita mengenal diri kita sendiri dan juga passion kita dalam hidup. Kita juga mempelajari skill dan melakukan kegiatan yang memberi dampak positif pada CV kita. Hal itu tetap bisa dilakukan saat kita duduk di bangku SMA, bahkan setelah kita lulus dari SMA. Kemudian di kelas 10, kita melakukan riset perguruan tinggi dan menentukan perguruan tinggi apa yang mau kita daftar. Ya, di kelas 11, kita mulai mengambil tes dan mulai mengerjakan hal-hal yang dipesaratkan oleh perguruan tinggi tujuan kita dan di kelas 12 sebelum lulus dari SMA, kita sudah diterima di perguruan tinggi tujuan kita. Kalau kita diterima di lebih dari satu perguruan tinggi, wah keren tuh. Ya, kita tentukan satu perguruan tinggi yang paling cocok bagi kita. Ya, setelah itu kita lulus SMA dan mulai deh kuliah di luar negeri. Baik, teman-teman, itu dia rencana ideal persiapan kuliah S1 di luar negeri versi saya. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah ada hal lain yang mau teman-teman tambahkan ke daftar ideal ini? Ya silakan tulis ide teman-teman di kolom komentar dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Mata